Ini 50 ringgit Pecahkan uh, kepalanya uh, Tapi bukan sekarang Nanti aku tahu masanya ya, ya, ya, ya. Uh, Minum minum ya, ya, minum Minum lho <tik> <tik> <tik> <tik> kok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Oke, okay, sih. Bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, cuy. Ya, dan tak lupa selalu saya mengatakan, cuy, kepada korang, jangan lupa cuci tangan dan jaga selalu SOP, gitu ya. Tapi saya nggak tahu, cuy, sekarang di ayam Malaysia masih PKB, kah, atau cuman di beberapa daerah saja yang lockdown gitu ya. Saya nggak tahu, cuy, karena beberapa hari ini, ya, berita uh, tentang uh, COVID itu jarang banget lagi, ya. Ada di sosial media gitu ya, kurang bisa komentar di bawah ya, biar saya tahu ya keadaan di sana bagaimana. Cuy, kalau di Indonesia sendiri ya masih lah ya, masih khususnya di daerah saya ini masih zona kuning gitu, cuy ya, sempat merah tapi ya ya kita nggak tahu cuy ya kenapa tiba-tiba merah aja kenapa bisa kuning aja kita nggak tahu itu semuanya cuy ya biarlah orang yang biarlah pemerintah yang tahu itu semuanya cuy ya intinya kita tetap selalu jaga kesehatan pastinya cuy dari kemarin saya kayak nggak mood gitu ya buat uh, ngakak gitu saya nggak tahu cuy saya sudah mengatakan saya itu dari moodnya aja kalau saya mau buat konten komedicu atau mereaksi video-video lucu itu saya harus benar-benar mood gitu ya dan kesempatan banget ya, kesempatan banget karena saya nggak mood untuk tertawa jadi saya ingin mereaksi film piramid yang judulnya itu penarik beca cuy gimana sih anunya penarik-penarik atau penarik beca gitu ya penyebutannya gimana sih? kita cari dulu di youtube cuy ya kemarin saya sudah dapat tapi saya lupa download gitu ya kualitasnya lumayan gitu ya, lumayan uh, bagus Ketumbang yang lainnya Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Oke penarik becak Penarik becak Kalau di bahasa Indonesia kan ini kayak ini ya uh, Penarik becak Penarik itu kayak Tukang becak gitu ya Lalu di Makassar bilangnya Daeng Beca Ini <tuh> kayaknya <tuh> karena banyak teman-teman yang mengatakan Ini film pertama Piramli gitu ya Tapi saya nggak percaya ini film pertama Kalau dia yang perani Maksudnya aktor apa Pemeran utama mungkin ini Film pertamanya sih. Kan film pertamanya itu dia jadi pemeran pembantu ya Banyak film-film gitu Lokasinya pasti masih di Singapura ini cek. Bayangkan ini film pertama Piramli jadi aktor utama gitu ya. Oh ini yang main. Nanti dulu. Di sini aja. Eh apa namanya? Orang tua ini masih masih kelihatan muda gitu. Oh, kalau musik cepat pak langsung besar soalnya ya oke. Okay. Ini perempuan baru lagi kan? Gimana ya? Menarik, oh menarik meja Maaf banget ya kualitasnya seperti ini cuy. Karena ini yang paling bagus saya lihat di YouTube cuy. yang sebagai penari di sini sih. Tapi kok kurus banget ya? Oh dia eh, dia. Gua tak apa hafal banget karakter suaranya sih. Kurus banget ya? Eh, mudah banget ya ini kayak ini ya, anakku Zazali gitu ya. Kayaknya di semuran gitu ya. Piramda ini kayak masih umur 20-an di sini, cuy. Mudah banget. Kasih, Amran, banyak dapat sewa di sini Oh, Amran namanya ya. Oh, ya Kadang-kadang orang mikir kita ini lembu, Pak Ahmad. Mereka yeah. bayar berapa mereka sih? pikir kita, kita ini lembut kok kecil banget sih suaranya ini kalau berdialog sebagai sampah satu, satu, dua, satu, satu, satu, apa menuju dia? Pak Ahmad, hari ini sebungkus saja karena apa Untung juga ya, saat-sesusah kayak gini ada Pak miskin, tapi mulia. orang tua yang baik. Biasanya itu sesama sama susah yang saling membantu cie karena sama sama merasakan susah ya. Assalamualaikum cik. minta sedekah, oh, nomisian, ya. terima kasih banyak, terima kasih cie, alhamdulillah syukur. Sama-sama susah cuy, saling membantu gitu ya Karena mereka sama-sama merasakan gitu Susahnya nak cari makan Ini rumahnya gubuk banget sih Oh rumahnya Mengapa hari ini cuma sebungkus saja, Meran? Karena tak dapat sewa banyak, Mak Jadi kalau begitu, kau belum makan lagi, kan? Saya sudah makan, Mak. Tadi kawan-kawan belanja di kedai. Bohong dia ini. Amran, badan Mak berasa tidak sehat hari tapi... ini. tekak Mak haus. Asyik nak minum saja dari pagi. Berenkali Mak nak makan pun tak lalu. Mak cuba-cubalah makan. Barangkali balan mak boleh bertambah sihat Mak Amran pergi mandi dulu ya mak Amran, Amran Nasinya, Mak. Amran, Mak tahu yang kau sudah tak kebohong pada Mak. Kalau kau belum makan, bilanglah belum makan. Seorang Nanti ibu ya, patuh, hati nurani seorang ibu makan. dia tahu sih. Makan Lena. Sisi ini je Nantik ya, cek ni Taruh di sana ya banget sih suaranya. Kalau musik aja langsung se. Dialog kecil banget. Harganya apa? Ampuh banyak asma ke jalan ini. Ya, ampah lagi dia budak-budak nampaknya. Ini ya. surat awal. Dari mana nih? Dua asli. Oh ini <SILENCAN> uh, ibu ini yang um, main di ibu, mer ibu mertuaku ya kalau nggak salah sih ini Iya kan yang sebagai ibu mertua yang antagonis itu ya. Nah beginilah gitu ya. belajar. Dekat, dapat kalau mau sendiri, ini, tapi kayaknya dia gak antagonis di sini, kayaknya lagi kayak gembira banget gitu ya. Kursus menjahit ya, kursus buat kue dan menjahit. <laughs> jarang bunganya bagus ya ah besok, -besok begitu pelajaran bagus <tuh> ah Cima saya sudah bilang ini kain merah jambu bunganya jangan terlalu ini benang tua yang mudah sedikit bagus ya si <tuh> Salvia, jangan terlalu bungkuk begitu ah begitu bagus Ha, tak bagus, benangnya taruh gitu bunganya tak bagus. Begini, begini. Oh, ini perempuannya, cik. Ha, pasang begini, saya ingat tak cikit begini. Saya saya banyak, cik ya. Cik. Dia cik sering, cik, apa? <laughs> main dengan Piramli ini, cuy. Cik. cik Aziza, baliklah. Murid-murid semua, baliklah. Tapi besok jangan lupa, tahu. Datang lepas. Sudah berapa film Piramli? Ini perempuan yang ditemani, cik. Ya. Jangan lupa tahu, jangan bongkok. Nah, tahu dah nanti. Aku mau, kasih. Berarti dia film pertama Piramli yang jadi aktor pertama dengan perempuan ini, ya? Iman, iwan, iwan, iwan, dia ada di belakang Azizah. Allah mak cik ni semestiap buat kacang ajilah. Tak tahulah Azizah mak cik suruh masak. Semur kacang. Ha, kau baru balik nah. Ha amak. Kau maknya hari-hari masak buah kacang. Bu Masa Azizah nak jelak. Kacang. Kau ni tak tahu. Kalau mak tak masak buah kacang sehari mulailah bapak kau tu buat muka macam maut. Uh, Mama ini malam Azizah nak tengok wayang, boleh tak? Kau nak tengok wayang? Pergilah nak Ha? Kemana ni? Kau nak kemana? Okey, berpanyak ya ceritanya Kau kalau nak habis kenuang, ada hada saja lah <laughs> Nak benang, nak kain, nak gunting, nak ke sana, nak ke sini Nak hmm. menonton wayang gambar Kada pak, kada bu Alah, bapak ni bukannya selalu Azizah pergi pun bukan satu orang Hmm? Cucuk oh, banget sih dia jadi eh, seorang bapa ya. Kalau dia pun sabarlah. Bapak Aziza pun satu. Budak-budak nak pergi bus Korea ya, tak boleh. Biarkanlah dia pergi. Kalau nak pergi, pergilah nak. Tapi panggung mana? Panggung Rex, Mak. Wah, kau juga sama. Kalau kau tak menangkan anak kau, tak senang duduk kau. Lihat, lihat. Eh, papa bayi. Sampai RM2 saja ya. Sekak lepas aku mendengar. Eh, adiklah Kalau kau ingat dekat mak perempuan. RM2 sisa apa saya? Bagi RM2 lagi untuk beli buah. Ya Allah, ya Muhammad mati aku ni. Masih kikir aja dia. Eh. Hey. Sumba guys, Eh Kayaknya laki-laki ini yang main diniya Serza apa serzen Hasan ya. Yang jadi antagonis benci banget dia dulu di sih. Yaitu dia jago banget apa perannya antagonis gitu ya baru. nih nih, nih. Eh, kita, mau kita mau apa, kita tak laku kah? Huh. bukan pasal duit tak laku saudara, tapi ini pasal exhibition saudara saudara saksikanlah tari enang baru. <tuk> okay. tari enang dari enam baru. ada sih kalau di Indonesia di Aceh ya. Kekal dan abadi Atau ditunjuk sana dan sini saya Lama juga persengbalan ini <laughs> Berapa menit? Berapa asal wow. dia tu, hantar dia tu mohonnya dia ni ni ni eh Sambah dah eh Sambah ya Sumba Sambah aku jokis <tipas> kau, tapi tak Sambah mari kita balik lah jangan kau aku jokis, sekarang ni tak tahu menari tu tertagak. Kalau udah berapa ya. Wah, ini gelap banget. bodoh punya orang apa ini kita lihat tahu ini gelap banget berguna... linggeri tadi. ditahan. Manis orangnya ya. Eca! Oh, pas banget dia. Piramnya yang itu. Kalau tak ada kawan, kita a boleh hantarkan Tidak Janganlah, Nek Beca a Jangan sama-sama lah Lekat jalan, Cah Lekat jalan Pedurikan dia, lekat jalan Eh, nanti dulu lah orang bilang Mau kena tangan, ya Kurang kajar uh, ini <sus> Oh, Aduh, gelap banget Oh, melawan, melawan. Dua lawan satu ini. Aduh, kok oh gelap banget gitu. Kalau kau coba nak kurang ajar lagi, aku akan patah-patahkan leher kau berdua. Oh, iyo, iyo. Kau membesiat, ya? tak apa. Di satu masa kita akan menjumpa dari Tukang Beca. Mari kita pergi, Hai. Tuhan. Hmm, takut. Dua langsung. <laughs> Masalahnya nggak ada nggak ada salah apa-apa langsung di dipukul aja gitu ya. Nasib baik saudara ada. Kalau tidak, ah, itu hanya kebetulan <tuk>... saja anjir. Tapi kita tapi cuma tapi lihat teks saja, Gelap. Dia kan <tuk> membalasnya. perkara yang lepas janganlah dikenang anjir. Anjir dah ke Ke kampung Jandan. Baiklah Oh, akhirnya gantisin. Ganti sini, Inilah rumah. <laughs> Dia udah antar bapaknya di sini. Oke, kita break dulu ini. Udah mau ngobet ini. Oke, ji, kita lanjut lagi 3 2 1. Nah Ambillah ini, Wak. Saya tak ada tukar ini. Tak apa. Ambillah semua. Saya biasa terima lima enam puluh sen saja, ini. Bukan lima puluh sen? Lima ringgit ini sangat banyak buat saya. Ambillah. Ah, saudara, maukah saudara mengambil dan mengantar saya ke sekolah jahitan? Bila, Inci. Tiap -tiap hari. Oh, langgar. Kalau saudara setuju, saya akan bayar RM40 sebulan. RM40 sebulan? Saya bersetuju. Bila mulai, Encik? Besok. Boleh tak? Boleh, Encik. Terima kasih. Selamat malam, jay. Tinggi Ramli dapet Yang perempuan juga dapat gitu ya Cuman sayang ini gelep banget Tiap-tiap bulan dibayar 40 ringgit 40 ringgit sebulan Benar ma oh, Syukur nak, syukur Rupanya masih ada juga manusia yang kesian kepada kita ma. Oh Tuhan Kepadamu lah aku mohon Terima kasih Mak, kenapa mak menangis? Mak menangis kerana gembira. Dengan uang itu dapatlah meringankan penderitaan kita. Ya. Yeah. Mak, hari pun dah jauh malam. Lebih baik mati. <tuh> Mau gimana lagi sih ini, ini video yang paling bagus saya lihat sih Nah kalau kayak gini kan enak gitu ya. Terang. Enak dipandang gitu. Aziza, Bapak Aziza panggil. Tolong yang serupa itu di ringgit dikasihnya. Ini dia nak majak beca itu pula. Apa punya anak? Takkanlah jadi salah bapak Aziza. Kalau stukang besa suka tolong, entah apa pula yang terjadi pada anak kita. <guluh> dia masih berhitungan nih. Mana stukang besa itu katakan semalam itu. Lima ribu, lima ribu ringgit. Jingga hari begini, belum jatuh datang, datang lagi. Ha, Aduh. Itu datang. Apa ada kemarin? Padahal bapak dia udah pagi, antar ya, bapaknya yang pertama sih. Saudara, masuklah bapak saya mau berjumpa. Cuma bajunya ini cuman masih yang koyak gitu. Pak, saudara inilah yang menolong Aziza oh. semalam. Kalau dia tak ada, tak tahulah apa yang akan terjadi pada Aziza, Pak. Hmm. Siapa nama kau? Amran, Encik. Berapa gaji janji sebulan, Aziza? RM40, Pak. Hah? RM40 sebulan? Apa kau fikir orang tak kucak sendirikah? Tukang beca begini rupa. Empat puluh ringgit kau nak bayar sepulang. Sudah. Sepuluh ringgit cukup. Dan beca dapat dua ringgit aja. Tak baiklah bapak ni menghina-hinakan orang miskin. Orang sudah janji empat puluh ringgit. Bapak pula nak kasih empat ringgit. Bapak punya satu sen. Macam roda kereta lembu. Tidaklah <laughs> bapak Aziza. Empat puluh ringgit pun bukannya banyak. Kesian orang miskin. Kau juga sama. Kenapa kau suka tambahkan? Ini orang saja kikir <tuk> ini orang tua satu baiklah, ampas puluh oh. ringgit bulan ini saja tau bulan depan kita kira lain lah baik Encik Aziza pergi dulu ya mak, pergi ya pak baik nak pergi pak, pergi mak Bapaknya kikir banget gitu ya? Tunggu, Perhitungan banget ya. berapa ya? Oh gila. India lagi. Saya jalan kerja selalu. Tadi tianggok, ya? Saya pergi mana? India itu. Tapi <SILENCIO> kikir banget, sih. Terima kasih. Kau cakap betul-betul, ah. Berapa sen beri gambar besi? Satu uh, ringgit empat puluh. Hah? Kau Kau kira ya, berapa? 25 sen gue bayar? 25 sen? Kan lebih baik walk jalan kaki tak kena 1 sen pun Dia tukang ni? Ah, begini Wak Saya kasih Wak 30 sen 5 sen lebih sekarang Saya duduk Wak kayu <laughs> tak? Kurang punya tukang becah. Malang ya? Aduh! Eh, hey, wak proke. Kalau pukul siang kalipun tuh boleh lah. Ini orang tau. Iya, iya, iya. <tell> Astaga, Ya Allah, aku Mari, kita <ditake>. kita <tell> Apa apa buka mulut bagus segera sembuh bagus persahabatan lanjut janganlah khawatir apa-apa nci mesti banyak beristirahat supaya penyakitnya segera sembuh terima kasih don dokter sama-sama nas ya jangan pergi dia banyak bergerak ya eh. baik don dokter ada tadi yang mana satu? Ini hari ada dua pelanggaran. Yang di jalan oh, cuma kakinya saja cedera. Tapi uh. tidak begitu parah. Polisi. Totally. Apakah <laughs> ramai tadi? Boleh. Terima kasih. <sm Joshändq chat constantly> seluar Kalau <laughs> awak juga Lucu ya yang Isi dari sini gitu ya, dekat pinggang. Saya hanya menjalankan kewajiban. Kalau surat begitu saya ikut saja. Saya harap lekas baik. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat jalan. Anaknya siapa? Nama saya Ghazali Paci. Oh Ghazali namanya di sini. Sebenarnya sayalah yang melanggar Paci tadi. Sudahlah Gazali, malang itu tidak berbau. Barangkali memang nasib Paci. Sebenarnya sih salah sih sebenarnya. Kau jangan ini. khawatir, kata dokter tadi, penyakit Paci lekas baik. Syukurlah pakcik Saya pun berdoa, mudah-mudahan penyakit Paci lekas sembuh. Berapa lama kakaknya Paci masih tinggal di sini? Entahlah Gazali. Dua minggukah, tiga minggukah, begitulah kata Doktor. Kau boleh tolong Pakcik, Gazali? Boleh, tolong apa Pakcik? Tolong sampaikan berita kemalangan ini kepada anak istri Pakcik di Kampung Candan No. 14B. InsyaAllah saya sampaikan Pakcik. Terima kasih. Saya pergi dulu Pakcik. Baiklah. Ah, Gazali. Ya, nama saya Marzuki orang kaya Marzuki. Baik Pak Cik. Di Kampung Candan nomor 14 B dia Pak Cik. Iya. Baik Pak Cik. <tuk> <tuk> hmm. <tuk> betul kan di rumah Cima Marzuki? Iya betul Cik. Apa istrinya ada di rumah? Ada Cik. Katakan saya berjumpa ya. Baik Inspektur masuklah. Nanti saya panggilkan. Saya hajat apa, nak? Pakcik, saya datangnya ada sedikit berita buruk, makcik. Berita buruk? Apa, nak? Pakcik Marzuki kena langgar kereta, makcik. Hah? Kena langgar? Sabarlah, makcik. Pakcik tidak berapa parah. Sekarang sudah pun dirawat di rumah sakit. Dapatkah kita pergi sekarang? Kita tak dibenarkan masuk sekarang, Baci. Tapi kalau pukul lima setengah nanti boleh, Maci. Tak apalah. Nanti pukul 5 saya datang kemari. Saya bawa, Baci, ke sana. Bila, boleh, Tapi bertanggung jawab ya di sini dia. mana datang, mana? Tuh. Apa dah kau gagal Berapa lama kita sudah menunggu kau di sini? Kenapa kau lambat? Aku baru lepas melanggar orang ni. Nang tak? Jadi bagaimana? Tapi nasib baik tak ada apa-apa lah. Bagaimana kau janji dengan Ceti Mereka sedang menunggu kita sekarang. Tengok surah buku berapa sekarang? Mereka tak pergi. Marilah. Jadi mari duduk, mari duduk, mari duduk, duduk, duduk. Ah, Pada Sini rumah Arab cukup bagus, tapi kalau <laughs> hujan macam dalam susah. Apa Ceti cakap? Itu rumah baru saya bikin. Berapa besar itu rumah? Nanti-nanti-nanti akal jangan pendek. orang murah kalau marah, lakas tua. Chh, chh. Mana saya tak marah? Saya bukan satu kali datang sini. Saya dah jual tanah, saya dah jual rumah sama Ceti. Bukan Ceti, tak tahu. Ya, yeah, saya tahu Mister Razali. Tapi belas ribu banyak mahal. Kalau tujuh ribu saya berani. Jadi, kalau gak berapa? Aya, ada iya, bro. Waduh, ngomong. Astaga. Karena kalau tiga pun saya peran. Jadi, segini lebih lagi boleh tak? Itu sudah cukup, Mister Kastari. Baiklah, saya ganti saja. Saya mulai. Saya <tos> ganti. Mobilnya kan ini diganti. Bagaimana? Ada bagian, ada sikit, nah. Dia memang Kenapa Mak menangis? Bapak kau kena langgar nak. Hah? Bapak kena langgar? Di mana dia sekarang, Mak? Di rumah sakit. Hancur kereta Mari Marilah kita pergi lepas nak. Encik. Hmm. Okay. Encik kaya nak bawa... <tuk> Apa dari ini anak Cik Merzuki? Aziza, kau nak ke mana nak? Aziza tak mau pergi lah Mak He, bapak kau sakit kau tak mau pergi Marilah pergi nak Salah. Harus, bonggama harus pergi Juga yang susah, sayang juga sama aku. Janganlah menangis, Ma Aziza. Bagaimana boleh jadi pelanggaran, Pak? Siapa yang melanggarnya? Sudah kasus ini Bapak beritahu pada polis? Polis, Aziza, polis-molis tak usah lagi nak. Nanti uang Bapak juga yang keluar. Bapak yang bersalah. Masih baik ada Azali. Azali, ya Pak Semasa Pak dalam rawatan sering singlah datang ke rumah. Tolong tengok-tengokkan makcik kau dengan Azizah. Anggaplah kita sebagai saudara kau sendiri. Hmm. Baik, makcik. Terima kasih. Pacik serahkan keamanan rumah tangga pakcik kepada kau. Boleh, boleh. Kalau pakcik percaya kepada saya, saya tidak menjadi keberatan, pakcik. Saya berjanji. Mudah-mudahan aman, Gampang banget, ya, <laughs> padahal dia nabrak. Cak yang nak mematahkan leher buat tempoh hari ya? Apa Mata kau mau datang kemari? Berjumpa mereka. Bedi. Kenapa kau marah dia? Aku benci melihat wajahnya. Azza, mari kuantar aku ke sekolah. Aku tak ingin. Iya. <laughs> kan lebih bagus kau naik kereta aku daripada kau naik beca si bangsat ini? Aku benci padamu, Azza. Aku tidak suka kau menghina orang miskin. Dan lagi kau mesti ingat. Kau tidak ada hak memarah dia. Yeah, yeah. Aku ada hak sekarang. Bukankah bapak kau telah meletakkan kepercayaannya kepadaku? Ayah, kurang kuat lebih sudu. Mari ambilkan kita pergi. Burhan, Ghazali dah datang. Uh -huh. Oh baik. Oh jangan bersei. Eh toke khasi satu ya. Lagi satu ya. Lekas. <SILENCIO> oh, kau masih ingat ada yang beca yang bertumbuk dengan kita malam. Ingat? Kenapa? Ini RM50. Cek pecahkan kepalanya. tapi bukan sekarang. Nanti aku tahu masanya ya. Minum-minum dulu. Ini rokok isap. Birahi. Bir... birahi, birahi masih salah masih birahi sarung gitu sekarang mah ya enggak pakai sarung lagi gitu iya. susahnya dapat sih ya. Susah nonton pantai yang yang macam itu. Besok ya, cuy. Ya, ini udah lewat banget masalahnya. Oke, okay, ceritalah tadi part pertama dari film Firamlia yang berjudul uh, "Penari Becak", cuy. Sampai uh, detik ini belum ini ya, uh, apa namanya? Filmnya belum benar-benar dapat gitu ya, menurut saya. Tapi alur ceritanya sudah mulai, sudah mulai saya pahami, ya, cuy. Ya, yang tiba-tiba saja Ghazali masuk di kehidupan keluarga. Eh, wanita ini apa nah, keluarga dari siapa nih tadi bapaknya ini saya lupa cuy intinya masuk di keluarga mereka cuy ya dan eh, kayaknya di part 2 nanti ini Amran dapat banyak masalah ini cuy ya kalau saya Uh, menebak-nebak gitu ya cuy ya dan oke okay, insyaallah ya kalau nggak ada halangan besok saya lanjut atau luseh intinya saya akan melanjutkan ini cuy saya nggak pentingkan ya movie-nya banyak untuk sedikit nggak masalah aja. saya happy aja cuy karena memang saya suka gitu film-film dari piramid cuy intinya harus semua yang ada film piramid dalam youtube harus saya reaction berwarna hitam putih kalau memang gak ada yang berwarna yang hitam hitam putih aja gitu yang penting kualitasnya masih bisa kita area gitu ya. Oke, terima kasih dan mungkin saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next dan thank you next.